sengkos petan. Iya. Nah. Tidak yang Di dalam situ. Jadi yang kalian yang minum tuh nah, benar banyu yang kayak gini diminum. Dalamnya ini di banyak tikus buruk. Bukan tikus tuh. Mana tahu di buat dalam botol dijual diminum. Kita nah, lihatlah, lihatlah. Ini. Ini yang diminum mereka nih. Ini, yang diminum. ini diminum. manusia. Nah coba lihat di ulat dalamnya diminum berarti kan yang minum tadi itu sekarang lagi banyak bungo tambah bungo yang minumnya dalam kota nih ya, ya. Dalam... Jadi, itu udah diminum nolak dia nolak Ini banyak bungo nih nah. Eh, kok. Lah, minum nih. Nih, nih yang diminum anak muda ini. Ini <makes noise> sekali mah Ini sih udah lihat, kan mobil masuk ke belakang sana kalau sampai dibuka sampai dulu kok daunnya di dalam Mohon maaf Pak RT. Bapak RT. Saya dapat ada informasi dari masyarakat. Jadi video nya sudah apa lah ini Arab. Jadi ada transaksi dua di sini. Ini yang punya rumah. Tapi kita tampil tidak mau keluar. Jadi kita mohon izin Pak sebagai masyarakat kita mau menangkap dia. Boleh. Boleh ya. Siap. Yuk, Pak. Bisa Pak. Di... Kalau oh, ada orang yang... kalau kenal orangnya ada Pak. Oh ini, mundur. mobil mondor. mundur. lihat mau Nah, oh ini nih oh angkatlah. masyarakat apa bahannya bu, ya bahannya bu. Tape, itu kan, apa ketan, kan? Apa ini, apa ini? Ketan. agung apa nih? Ketan ragi agung bahan apa nih ya buat diproduksi jadi kenal nah kamarnya apa mungkin di kamar nih kalau itu pasti buai minumannya tenang bau nya ya diam tapi ini laut laut morning to calling wis ya. air lampu dulu hmm. ya, harap. Hmm. Harap. Harap. Ya. Dan gula nih bikin buat nah, ya. Gula. Ya, kan? nah, tetan, nah ini coklat ya, kan, saya sulingan, sudah sulingan, tinggal buat ke dalam. Jadi jangan merokok dalam sini Jadi jangan ada merokoknya. Ala domenya. ada tim, bulan nih, Pak bahan baku. Jadi kan dikat dikat sini pabriknya itu. oh bu, bu. ini nyariin oh, nah, ini Pokoknya pokoknya anjing ini, tumpuan -tumpuan yang Bapak di... Hal sebelas kemarin itu pulang, kok ini salah kok? Kenapa belum, madu ya? apa lain solar, nih bensin mobil, masak jangan merokok. Ini tentang oh, pabriknya di sini ternyata oh, hmm. ini. Oh, ini Bu, di dalam ada tumpukan Ini kan, perang ini yang mahal. Batu iya. oh, nah. ya? kenal ya, lah. Pak. Kas ngopos pertanian. Iya. Nah. Ini lah yang kena jorinya, Pak. Ini fermentasi. Hmm. Ini apa ini? Ya? Coba lihat itu kos yang di dalam situ. Jadi yang kalian yang minum tuh nah, benar Banyu nang kayak gini diminum. Dalamnya ini banyak tikus buruk. Bukan tikus tuh. Mana tahu dibuat dalam botol, dijual diminum. Kita tadi dibodohi. Jadi kayak Nah, sini ini Dia enggak tikus dia. Lah. Ini yang diminum mereka nih. Kunjung tikus ini Yang diminum. Kami Ya Allah. Banggil, Pak Ini diminum manusia. Hmm, nah coba lihat Ulat dalamnya diminum. Kan yang minum tadi itu. lagi hmm. banyak bunga tambah bunga yang minum ya. ceknya kok. Ini apa, nih? Coba, bang, ceknya. Hidup ke dalam poin? Alasan, jangan yang merokoknya lah. Nah, nah ini. Assu. kita. Angin ada bahan Itu kenapa sih? itu Hmm. Oh. Hmm. Oh. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. nah. seperti ini coba lihat Nah, habis nah, itu kan uapnya diambil tapi coba lihat di bahannya tuh nah. Ini kan kan kada higienis selalu nih. Ada tikus mati, ada ulat. Nah itu diminum. Oh. Ini kan fermentasinya pula. Ini semua nih. Ini dipakai gue. Ini di planet nyasar <laughs> nyasah gini kan. Ini <yang mau> nyasah <laughs> Jalan apa nih, Pak? Tapi di tengah kota nih. Di Tengah kota. Jalan masyarakat ya. Jalan Cilik Reuwut Jalan Cilik Reuwut sambil di belakang poset lama. Poset Bang Mang lama. Jadi, uh, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah uh, mau bekerja sama dengan kita. Tepuk, tepuk. Dalam artian, memberi informasi ini. Hmm. Ini pupuk uh, fermentasi, pokoknya Ini pupuk bubuk pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk oreanya, pupuk pupuk pupuk Ini ya? Lagi minum. minum, suruh minum nih. Nih, mi, mi. Yang diminum anak muda ini. Ini Ya bungol tuh tahanannya Pak ini keserit